aja Mana ini HP? Mana HP teman gua lagi? Aduh, janjian di bawah si Benny ini mah HP. Cuk, hilang dah ini mah. Lah. Boleh. HP gua mana le? Koin. Tahu lu ya? HP lu di bawah abang gua Ya. Yaudah ntar gua tunggu di pos aja lah. Ya. Yaudah duluan. Ntar gua sana. Yaudah. Gua tunggu di pos ya. Oke. Okay. Hei bro. aku oh, nih wah siapa lu oh, dari mana ini biasa dari rumah si bule oh ngapain ke rumah dia emang ada urusan apa nyanyi hp gua kemarin dipinjem sama si bule terus ada hpnya mana dibawa sama abangnya kata dia ya terjuga dijual hpnya sama abangnya Masa sih sampai berani dia? Baru HP, kemarin juga motor dijual sama dia. Aduh, galak dah ini mah. Gue mau nawarin HP nih. Siapa ini lo? Itu biasa, hape keodean tapi orang lagi nih Enggak, belakang. enggak, ini mah Lu bayarin, butuh duit nih gua Jual berapa? Udah seadanya dah, lu 1 juta dah Waduh, Lepas tuh. keadaan kayak gini mah gak ada 1 juta gua bro Udah tuh, 1 juta dah, dilepas Waduh, satu juta emang. gak ada gue duitnya. Lagi pula ini HP siapa? Gue takut HP orang dijual ke gua. Itu HP cod an. Gue dapat Udah, makanya itu gue jual. Makanya gue lagi butuh ini. Aduh, Gak ada duitnya gue, bro. Udah berapa lah? Waduh, gue nggak ada duit. Udah, gue nggak jadilah, binga. Yo, gue punya duit ini. Tolongin gue lah Udah berapa nih Aduh, gue juga lagi gak ada duit. Kaya tolongin gue. Gua, gua kalau ada duit gue tolongin. Sayang tuh. Banyak lagi ga ada duit deh. Murah lu. wah dalam lu kurang bentar ya. Iya udah Oh, kok muka, muka lu kayak orang bingung gitu. Ini si Solihin, HP-nya dipinjam sama abangnya si bule. Waduh, Bro, kenapa lu kasih? Cari masalah aja kan Bukan kalau si bule ngasih HP ke abangnya. Ya gua juga ngasih pinjem HP ke si bule. Lah kayaknya kalau misalnya nyampe dijual HP gua, engkar biar kau rasa. Udah, udah udah Jangan pada dibawa emosi. Udah nanti kita urusin. Nanti kita datang tanya ke si bule Udah sekarang mah kita bawa HP aja. Eh, Loh. HP, <laughs> happy, happy maksudnya. <laughs> anak-anak ya. Udah. Bang, mana HP temen gua Soalnya orangnya udah nanyain. entar dulu, gue pinjem dulu. Pelit amat sih lu, si amat yang gak pelit. Bukannya begitu bang, itu HP temen gue, lu harus mikirin gua juga dong. Nanti gue juga yang dimarahin Kenapa lu nyolot? ya yeah, nih lu gue pulangin Hei bro, pada ngumpul nih Pantesan disono sepi Rupanya pada sini. Sumpah sepi, sumpah sepi Lo ngungguin ga, lo agar kagih Agar magar Udah, udah Tenang, tenang Jangan pada dibawa emosi Sekarang lo mau nanya sama lo HP gue mana? Tenang bro, tenang. Ini HP lu masih ada. Mana sih? Terjadi rumah ap? gua hilang lagi. Sudah, sudah, nggak usah pada emosi. Sekarang kita mulai saling percaya lagi sama teman. Kita jangan pendam emosi. Kita santai, relax dan tenang. Ya udah le, sekarang gue minta maaf sama lu. Karena gua udah berperasaan kamu cut. Gue juga minta maaf sama lo, ya. Gara-gara abang gua, hampir aja gua melalaikan nama-nama dari lo. Nah, sekarang kita mulai tersenyum dan tertawa lagi. <tuh>. Banyak begitu, bang. Itu HP temen gua, itu mikirin gua. Nanti kan temen gua juga yang di... Sekarang kan kamera Itu dulu nih ketawa nih ketawa. Ketawa. Ketawa. Ketawa. Ketawa. Ketawa. ketawa ketawa Udah sekarang kita bawa happy aja Astaga senang lagi <tawa. tawa. tawa>. Gara-gara abang gua hampir aja gua ngelalain amanah yang